Tuhan menghargai orang yang punya masa lalu yang busuk, punya marga yang buruk. Tuhan jadikan dia salah satu pemasmur, siapa enggak tahu lagunya dia. Seperti rusa rindu, sungaimu mu jiwaku rindu. Engkau, kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Kita kira lagu itu yang ciptakan Daud. Semua orang semua orang kan punya pemikiran begitu Pokoknya Mas Mur pasti Daud deh nggak tentu, ini Bani Korah Yang tulis ini Hebat Tuhan memberitahu kepada kita apa yang Tuhan mau beritahukan Lewat saat teduh ini Don't let your past Jangan izinkan masa lalumu Menekan jiwamu hari ini You can be set free Anda bisa bebas Dari masa lalu Kalau percaya sungguh-sungguh Pada Yesus